Rindu tanpa permisi Menarik sepenggal kata dari alunan puisi Tanpa kabar dirimu sungguh tak berarti Jujur ku tak sanggup lewati hari tanpamu kasih Dengarlah ku semua isi hati Untukmu masih kurasakan Kerinduan masih ku berharap Terulang semua kenangan Apakah semua ini hanya jadi hayalan Ataukah ini cobaan yang merujuk kesetiaan kubungkus sakit Ku insom tiap malam, ku mencerit kenangan datang hujan. Pernahkah kau sadari tulusnya cinta ini? Pernahkah kau pikir besarnya pengorbanan?